Innalillahi wa inna ilahi Keluarga besar ke channel Mengucapkan turut berduka cita Atas berpulangnya S -s -s -s Teman kita Taubek Abdi Nugroho Menurut kabar Dia eh, sakit Sakit eh, Memang sudah Sebelumnya sudah Masuk rumah sakit Op 6 selama berapa minggu Tapi sempat sembuh Dan sewaktu sembuh Sayangnya Kita belum sempat menjenguk Karena ya situasi pandemi Kayak gini Tupik itu Rasa senengnya pengen Terjun di dunia entertain. Ki. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat tinggi. Semangat ya, wes! Pokoknya, luar biasa lah keinginannya yang terbesar itu ya pengen menjadi aktor. Katanya gitu, lah. Oh, pengen penanganan. Nah, Dia nggak percayaan ke video. Semangat, wes! Video urung terlaksana, beberapa itu ya pokoknya tidak enak seorang yang lorongan itu aneh, pokoknya kenapa? yang lorongan lorongan itu tidak tahu dirosong kayak biasa, kalau yang sehat kalau <tuh> yang sehat, tidak tahu dirosong terakhir Betul. ketemu itu satu bulan yang lalu cuman sering banget wi anan dia itu sangat ingin banget menjadi seorang aktor gitu komedian sampai-sampai kalau teman-teman belum datang itu topik itu udah datang duluan misalnya Soteng jam 8 pagi. Topik itu jam 7 itu sudah sampai. Jam setengah tujuh, 7 jam. Bahkan jam 6 itu kadang, -kadang sudah sampai di lokasi. Ngliyen pertama dijak sapa Modin? Heeh. Janele ning makku yang ngomong, yo di video ono ya. Ngucai. Heeh. Hmm, ser apa? ayo kuwi mang kaya jare Becacai. Olah, olah banget. Wong kadang aku gong teko dhewe teko dhisik lho. Lah ya kuwi. Wis ngabari dhisik. Yo budal wis ngono. Terus yang paling kagum itu topeng itu enggak enggak seperti anak-anak eh, muda pada umumnya dia enggak ngerokok. orang mendem topeng kuwi. Saurunge hmm. loro minggu kemarin tidak salah oke seorang nge mau ke rumah sate itu ada ani aku apa enggak ayo, gue mangan ayo gue sate, ayo gue soto dia tak turut deh malam minggu, bengi-bengi jaluk, bengi. jaluk, bengi. jaluk soto soto rawon itu jeluk soto rawon, rawon. oleh akhirnya? oleh akhirnya ada uang-angu bengi-bengi jam sepuluh setengah seolah sani wakani jam, ayo gue soto wah aku saya mau makan Ya tak kuruti, katengku percaya kok pengakhir eh boleh panenan terus tidak nyongkow ya sing paling tak ingat-ingat i percaya tahun lalu eh sing kulon napsin tak ikutin mau gue mesti muni gue kowarap kerap kayak dalat tuh mesti tak ingat-ingat dan sebetulnya kita saat ini sedang berlangsung proyek bersama topik sudah sempat syuting beberapa episode cuman belum selesai karena ada beberapa scene yang harus diulangi lagi karena belum sempurna tapi kali ini akan coba kita tayangkan untuk mengenang dan menghormati kerja keras teman kita pak Abdi semoga tenang di sana bu. Gusti Allah nduwe rencana, rencana lain. Gusti Allah nduwe rencana lain sih mungkin lebih lebih indah. Khususan Tobec Alfateka. ini wijen, Kerkuin belum jual aku, eh, kuin jual loh kopi singelang, kapan ek bulonin? Eh, bukuin Mbok kuin belum jual aku. Nenekin gitu, ku berdasarkan ngilang loh, pak. Oh, mikir, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Kita sampean lu, pok kecang, mikir, empat, tino, temen-temenang, ngeper. Jadi, udah mau usaha, nanti setel, sabar. Lei kuik, udah usaha, pak. Lei kuik, udah usaha, nengkuik, udah kian mikir. Penasaran, tantangan, jangan ngopo, kok buru-buru, kok, kok, konon kan, yoiso, bang. Kuik, segak, gak, lupa. Sofi aw, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, gak dia, itu dia, itu apa itu dia, itu Taiwan? Ya aja. aku dia, itu pengen pak, di motor, koyok, tol ke ke motor rumah motor, bensin ragati, motor nanti surang surang, bensin kan sampai nih kuat bensin ini, uang lanang. Aku lagi Aku dulu, <tuh> bah, terus, -terus Kamu raci. ya. Eh? bena yes, anak anak is aku anak ngaret anak sembarang barang anak anak aku pengen mau orang agar... nah, pengen mangani aku sabar bisa sak rong dino pak. sabar ya. Eh? ya. Aku sabar ya, aku lho pak. Ya. Nah, aku Heh? Aku ada Taiwan, ada melu PT, kono. Aja ya. madang. Yo. Bisabila siti pilih soalnya dia jauh nakal, terus namanya Ya. Perasaan ulang-ulang nuturis itu larukan, bisa bilang kau yang kemudi. Nampol ya, mak, udah nyampe gayur orang pecus. Kau yang tak sekolah nih, kau harus menjadi polisi nih lo. Peng. Saiki mau ngarit ngarit ngarit, ngarit ngarit, nampuk kau cukup ngarit si tanggungannya mai. Belaun kconco kconco, kau kayak Yeni puput isgadon kuat nukok nih mai gelang. Kau nukok nih apa mai leh? Mai bisa buat tukok nih apa heh? Mai bisa buat tato kok nih apa? Kerjoning toko kono reneng bilka kono loh, melu wong melu jinokoin nah, hmm? so, eh? so, so, ya, ma, gak kuit akun lama kan jin kon kak geleng, hmm art radio pokwi so, so era api gucung buak akan nopo heh, buak akan geni an, koyo kuput garuk iki sopo jening ini, wadus mbok jeningnya sopo kui, Jawa nopo jawabku anu, jawabaku anu, jawabaku anu biaya tiamoing ma er nyauri, ru nya marban tiamoing ma er bantah, eh biyan sing gedek nih sampai anu kak meniki sopo leh ramai heh, sing brojol nih liwat geni sopo leh ramai heh. Karem nyawuri lho di mau Aku Yo. garing dipilih. Main piye anak-anak ini ngudus seneng nih padak-padak ini tangga ini rezekin uang, beda-beda beja lah akurat ngudus orang yang ngudus bodoh besar lah sopoh, singgah di belah mae kayaknya harapan pilih, ngomong, leh mae harus buat belah, mae harus buat belah leh, leh, leh, leh cikangkurnya tajus -taj sadangan, marah belah mae bucah, ngomongin kok ya eh? maaf ngora kepedhewe baper baper baper mak arti kok apa lu lu atur to, to, no, to luru so we yeah. so yeah, like, no mau Jual monokai lo, pengenan deh monokai. Monokio perabut masuk padak wong, bapak ngeraglem turu berarti kaya tulang, punggung mm -mm. tulang punggung tulang punggung, tulang ekor, lepek Yus Yuk, yes, siapa kita balik nih. Kalau mau neng, tinggal bisa balik dari Yuk, ya. balik nasi YUMAR Yuk, yuk. Yuk, balik nasi yuk. Yuk, balik nasi lo? Balik nasi yuk. Balik nasi yuk. Balik yuk. Nah, ngarit butuh kekuatan barang, eh maksudnya ngesah kekuatan maksudnya, kekuatan kidok gitu, sih seng kena senggigi mentok-mentok, karena kekuatan boyo pen kena di dodok loh, ya, jajal cah nom saijo enggak gelem, kalau ngarit kayak aku ini, mesti enggak gelem, maksudnya sak pelantaranku ini loh, mesti maca hitsis ngono kae, enggak mungkin orang, jawa aku enggak akan biasa loh, ngopi ya ngopi, maca loh no, yo ngono, ngarit ya ngarit loh, maksudku ini, jadi imbang enggak Junjing He Hei hei hei piye? retreating Loh, Loh. aja lo Iki lemahku. Ngono piye lho? Oh, Kok lemahku, ko. tidak percaya aku. Sing ngonkon ngarit kene sapa? Aku dewe Ora lho. Aku yo we... arep iki golek pakan wedhusku lho. Aku yo gulek lho, aku yo putus masalahe. Lah terus nyampah, ini wilayah kekuasaanku iki. Wilayahmu pilih lho? Hmm. nanti buktine iki lek like wilayahmu? Lah iya iki wilayahku. Lah yo endi buktine lek wilayahmu ngono lho iki ini wilayahku. Oh poko, eh, bukti, no, maksudnya aku, bukti ini apa ya? Paham aku. Lalu, suketi, si, sirami sirami bersih. Lalu, ini kok sirami percuma? Mau lo seperti Gusti Allah. Si. lemahku. Lalu, bukti, nanti, yuk, ini lemahmu Lalu, lemahku. Kok angel uh, Angel <laughs> masa aku ini, tujuh, masa, masak, wang, ini orang yang pas wedok Taiwan pungin, api, p -p kapan aku sono Pak I motor, Aku apa Alah tidak ngaleh bareng aku kebutuhan berani. berani kancamu. Aku lo lemes, tulang ikarku. Moraisoy gini, urusannya dewa gini, dewa pial. Moraisoy, pokoknya tak polisi nih, mau main polisi, mau maine. Moraisoy gini, gini urusannya kecil gini, kecil pial, tak polisi nih, mau main polisi. Eh, eh, eh, gue harus urusan karo polisi, prank, polisi. Kau Disin disini, eh? Kau cumisin di sini, maik gue. Oh, kalau mau polisi polisina, no. Polisi polisina nih mau, ma. Dang Iya iya Wong panjeneng weteng. Lha iya, aku. anakmu oh, ngatur-ngatur aku. Omakmu no. okay, tas ngatur-ngatur. Mulya makmu ya Adi, dulu, bareng, Aku bareng Aku yo ngewangi barang menengo cangkemmu cangkem menengo apa bacoki tenan ngomong aku Mau jo keju kejual malah ngeri ngeri. Rah lima, ngeri di ora kecil, tapi yo boh, elingo, hmm. aku yon Aku yon yo, nayo. Loh, yo, hmm. yo, <laughs> ngaritong loh. Saya inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, inginnya, Karepmu piye to garong tua, Heh, karepmu piye? Ha, hey. calonmu piye wae? Wani-wanine karo toek wae Anak kosmu mlelet mulai ayo sopo, weh? ini kawasan kok, lho oh, wani wani mela nih, aku reni kau ngendi weh? aku udah ada apa, apa mas, tak tukuk es aku aku rancalu apa-apa mu aku main kau yang kau ngendi mbak yayen tukuk es mas ya, sekian jangkali ngaco ini aku ngaco doang anak ya yeah.